bodinya wow. bagus lah ketemu ini rumah baru lo kan gue juga bingung nyarinya tadi udah nih gimana nih gue pengen lihat ikan-ikan lo -ikan. oh, tapi di depan rumah lo banyak tanaman oke okay. ya kita masuk aja ya yuk hey, ini dia Abah ya yang uh, mau mereview ikan-ikannya gitu nanti kita tanya-tanya semua ini karena banyak banget keren banget ini wow ada ikan lohan, ikan cupang, ada ikan koi. Tadi di luar ini keren banget loh ini ikan uh, ikan lohan ya. Oke kita langsung tanya aja sama Abah ya gimana nih Ba? Dari dari semua ikan yang ada bisa dijelaskan jenis-jenisnya ikan apa aja? Terus yang paling keren tuh yang mana yang paling harganya paling tinggi sampai yang harganya paling rendah? Assalamualaikum. Inilah usaha kecil-kecilan saya ikan lohan dan ikan koi ada arwana juga ada cupang juga. Apa ini udah udah berapa lama nih, Bang, nih bisnis uh, ikan uh, hias, Bang? Baru-baru ini aja pas lagi pandemi Covid ya lagi orang kan di rumah gak ada kegiatan, akhirnya ya di rumah biar ada tontonan ya akhirnya ke ikan artinya. Hey guys, ambil hikmahnya ya. Setiap musibah tuh selalu ada hikmahnya. Contohnya, kita ambil dari apa ya? Beliau bisa menjadi lebih sukses, lebih berkembang amin. gitu. Kita doakan ya, amin. Abah mungkin bisa dijelaskan ya, Bang? Uh, ini jenis ikan apa nih yang cantik banget? Ini terini, ini lohan jenisnya F3. Lohan kampa uh, seriannya F3. F3 itu uh, peranakan ketiga. Hmm. Uh, bisa dilihat dari kepalanya yang merah apa nonjolannya istilahnya jenongnya terus badannya merah uh, bodinya kotak proporsional jadi kalau kalau dilihat dari samping kan bodinya kotak hmm. buntutnya ini, ini yang yang bisa dibilang uh, lohan yang bodinya bagus lah ini langsung yang respon tadi ya pas abang. ada, bisa dimainin kalau oh, main gitu. di lohan jadi, jadi ngerti langsung responnya <laughs> Iya ya, sehat. Dan apa nih, bah? Ini biasa pelet. Kalau nggak pelet, biasa udang. Peletnya tuh? Pelet. Ya. Nggak memang... pelet di pasaran aja. Biasa di pasaran, nggak enggak spesial. Oke. Terus ya. kalau untuk tambahannya, biar warnanya vitaminnya lebih bagus, ya. vitaminnya itu bisa dari udang hidup. Itu utama, alami. Ya. Alami atau cacing beku. Ini berapa bulan tadi, bah? Ini usia baru satu tahunan satu tahunan lebih. jadi semakin besar tonjolan di kepalanya itu semakin bagus. semakin yang... bagus. jadi dinilai lohan itu dari warna, mutiara, mutiara tuh yang putih-putih. Hmm. E, terus jendolannya, terus bodinya, bodinya bentuk badannya itu kotak. Hmm. itu udah bisa dibilang masuk ke standarnya kontes ya, kontes ada kontes lohan ya bodinya harus body kotak ekornya lebar lebih banyak sih yang dinilai hmm. tapi yang standarnya kayak gini lah ini cukup. dari harga beli ya, harga beli sebelumnya usianya berapa nih? Berapa kalau biasa, berapa biasa dari anakan ukuran 2 cm sampai 3 cm itu biasanya sih ini kan e, impor dari Thailand harganya sekitar ratus 500 an lah harga belinya 400-500an, ya dijual ini udah usia setahun uh, ini udah. udah di atas 2 jutaan oh. Ya, ba, ya. bisa di ini karena tergantung prosesnya kalau orang bisa proses lebih bagus maka harga jual pun akan lebih bagus juga you guys sangat membiarkan bukan luar biasa dari harga beli kurang lebih dari 500.000 dengan jangka waktu satu tahun hmm. itu, itu sudah lebih dari balik modal ya satu setengah juta kita bisa jual bonusnya kita menikmati uh, ada keindahan di balik uh, seni ikan ini ya Bahaya. Uh, yang pasti akan memberikan efek bahagia buat kita ya. ini jenisnya sampai 3 ya, Ya, sampai F3. Ini apa nih? Oh, nah. eh, ini jenisnya sensu. Ini sensu tuh lokal. Lokal Indonesia. Hmm. Tapi ini eh, tergantung gen-nya karena mungkin gen-nya kurang ini jadi kepalanya kurang naik. Kalau warnanya udah bagus Usianya warnanya. Ini sama sama yang tadi ya. Ini lebih muda, ini sekitar 8 bulan. Oh, bulan, nah, kan? cuman kalau ini harganya sekitar tiga uh, ratusan, 300 ratus nah ke atas. Ini, ini bisa dijelaskan mbak ini dalam proses apa? Uh, ini proses penjodohan, cuman Perjodohan si ya? penjodohan ini si ceweknya udah ini emailnya ya udah cukup umur tapi ini kecil, ini lebih, kecil ya? lebih kecil. tapi udah bisa membuahkan ya? udah bisa bertelur. untuk untuk sensu udah bisa bertelur, untuk ukuran sensu dua jari, penting usianya cukup, usia si, si betinanya itu usianya sekitar 6 bulan, 7 bulan dia udah bisa bertelur nah, nah. Udah bisa dibuahi untuk petuk sensu Proses pembuahannya sendiri gimana nih? Untuk uh, sudah Nanti ini kan di penjodohan Udah penjodohan Kalau diangkat, ini kan ada pembatas nih sekatnya, jaringnya Kalau si jaringnya udah dibuka dan si jantannya itu tidak menyerang si betinanya Mungkin udah bisa jadi jodoh hmm. Kalau masih gini belum jadi jodoh, dia masih perkenalan karena kan ikan lohan itu bisa dibilang predator ya, dia memakan yang lebih kecil. Jadi biar dia akur dululah lah penjodohan, jadi kenalan dulu istilahnya. Dari proses perjodohan tadi sampai pembuahan tuh berapa lama? Penjodohan, penjodohan tuh dari dua hari sampai setujuh hari, satu minggu Setelah udah sampai satu. Mm -mm. Minggu, ya? Nah si, si betinanya sendiri itu dari udah buang telur pertama tuh paling lama satu bulan dia udah bisa ngeror lagi udah bisa nrol lagi dan udah bisa dijodohin lagi. Ini tuh ada ikan sapu-sapu ya nah, itu ya? ikan sapu-sapu. Enggak -sapu? mengganggu ya. Ikan sapu-sapu kan lebih ke membersihkan, membersihkan si kotoran, lumut-lumut di akuarium sendiri. Oke, di akuariumnya itu sendiri gimana nih untuk filternya dari proses pembuangan itu gimana Aku bisa abah jelaskan mungkin untuk buat teman-teman Oh, wow, ini kita lihat ukurannya. Ukuran ini akuarium ini 80 cm. Ini ukuran standar ya. Ukuran sedang 80 cm kali lebarnya 40 cm, tingginya 40 cm. Uh, pompanya bisa pakai yang 1200 liter per jam. Uh, sudah cukup, sudah cukup bisa mensirkulasi. Nah karena satu filter ini untuk beberapa akuarium enggak kalau, kalau filter itu satu akwarium satu filter, satu filter hmm. ya. tidak bisa digabung yang lain dia khusus satu akwarium satu filter satu pompa dan untuk uh, filternya standar lah pakai busa busa aja kapas gitu aja karena kan kalau ikan lohan seminggu sekali pasti uh, dibersihin airnya sirkulasi harus disisakan nggak boleh diambil dikuras semua sisakan dari air yang ada, nanti diisi Airi air baru ya. lagi. Air yang ya. dia usah tinggi-tinggi, karena dia gak perlu. Ini yang penting, dia badan dia melebihi badan dia udah aman. Dari <laughs> gitu. semua ikan lohan yang ada, yang terbaik yang menurut Abah dan harganya yang paling tinggi itu yang mana? Yang tadi, Kampa F3, Kampak yang, nah, yang saya ya. punya baru. Kampa F3 yang ini, yang eh, udah usia satu tahunan, itu yang paling tinggi yang saya punya. Tapi untuk yang masih progresan banyak, tapi progresan lebih ke jenis kampai F2. Kampa Ini F2. Ini usianya berapa? Ini usianya baru lima bulan. Lima bulan ya? Lima bulan, udah warnanya udah merah, kepala juga udah naik, sudah cukup lumayan lah. Yang lang yang peminatnya banyak, lakukan justru yang usia segini. Masih oh, kecil ya. ya Karena harganya gak terlalu mahal Masih terjangkau bagi yang pemula-pemula Ini untuk estetika sendiri Rumput-rumput gak masalah ya Masukin ke dalam maskernya ini, buka, ya. ini bukan rumput Ini <laughs> ini, ini hiasa di luar aja Kalau dalamnya kalau udah ukuran segini kan gak perlu pakai filter Cuma suka pakai Biopom dan aerator Jadi buat biar ada gelombang aja Tidak harus filter tidak tapi cukup. kalau misalkan secara estetika dimasukkan rumput ke laut atau apa itu uh, nggak kalau untuk yang yang udah pakai filter sih bisa pakai itu hmm. tapi untuk progresannya sendiri itu baiknya sih polos nggak pakai apa-apa jadi kosong diliannya oke okay, untuk airnya sendiri ini air apa ya Mbak? air khusus tanaman Ini air air pam, cuma air pump baiknya biasa. tuh diendapkan dulu dua hari tiga hari sampai normal. Umumnya begitu dua hari 3 hari diendapkan, setelah diendapkan baru bisa dipakai ke ikan. aman Dan ditambahin garam biasanya kalau untuk di airnya itu. Tips dari Abah untuk para pemula yang baru mencoba untuk berbisnis di dunia ikan hias mungkin ada masukan dari Abah sendiri, silakan. Untuk tipsnya yang mau bisnis di ikan lohan, mungkin pertama adalah kita harus belajar dulu ke yang udah ada dan belajar cara merawatnya dulu, terus setelah belajar kira-kira siap baru kita beli akuarium terus beli akuarium untuk ikan-ikan kecil mungkin bisa pakai ukuran segini aja gak jadi masalah enggak harus pakai filter cukup Ini karena ikan lohan sendiri itu eh, paling gampang untuk perawatan dia enggak harus tempat yang besar tempat yang kecil aja dia bisa hidup dan nanti kalau makin besar baru kita bisa naikin ke akuarium yang lebih besarnya lagi begitu e, terus kalau untuk beli bahan atau beli bahan progres, atau beli ikan lebih baik ke breeder yang udah punya nama. Hmm. Oke okay, bang e, tadi abah udah menjelaskan ya macam-macam jenis makanannya hmm. perawatannya. Nah sekarang kalau misalkan ikan loh hantu sakit, abah hmm. bisa tahu bagaimana si ikan ini sakit? Ikan sakit, ikan lohan, biasanya dia kalau sakit itu nggak aktif, nggak lincah Dia pasti diam di pojokan atau diam di bawah Terus warnanya itu agak menghitam Dan si siripnya itu dia, ini kan melebar ya Biasa dia kuncup, oh. rapet, si siripnya dia pasti pojok terus nggak mau makan Oke okay guys, gimana? Tertarik dengan ikan kias? Oke, okay. gimana nih? Apa bisa jelaskan gimana kalau misalkan ada yang mau request order? Bisa dijelaskan silahkan Baik. Yang mau order bisa langsung ke nomor WA 0812 1090 2993. Atau bisa juga di Shopee Akunnya Balakada Store Balakada underscore, Balakada store. underscore store. store Bisa dipilih di situ Bisa chatting juga Bisa nego juga Dengan harga yang terjangkau Bagi pemula yang mau Senang dengan ikan lohan Wow, well, luar biasa ya Bisnis ikan lohan ini sesuatu yang sangat menjanjikan Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu tidak pernah lekang Bahkan sekarang menjadi sangat lebih lebih viral lagi So, buat teman-teman yang mau ikutan bisnis monggo silahkan, semoga konten ini bermanfaat Kurang lebihnya, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh